Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-temanku semua Dan seperti di judul saya sedang tidak menyanggul Sekedar penjelasan Ini contoh Seperti contoh ini adalah Ini parit yang saya bikin Yang selama ini ya Fungsi utama untuk pengeringan Dan kedua untuk proses pengumpulan kelapa Nah, kalau untuk kumpul kelapa itu, kelapa dari sini, langsung ke sini. Yang dari sana, itu pun ke sini. Nah, ini contoh, ini kelapa. Dan ini langsung lari ke depan sini. Dan kalau sudah sampai di sini, kelapa ini dinaikkan. Nah, seperti ini, ini tempurungnya dinaikkan dikoncek dan seterusnya dan kalau sudah dikoncek dicungkil kalau bahasa orang sini nah, dipisahkan antara tempurung dengan kelapa nah, sudah itu baru dinaikkan kapal atau getek lantaran ini airnya kering ini di sungai besarnya ini ini soalnya tempat saya kan daerah pasang surut di sini dinaikkan ke kapal Langsung menuju ke laut, terus ke gudang. Dan untuk di dalam tanah ini, ini ada sebuah pipa pralon. Yang menuju ke sungai besar. Dan di sungai besar itu ada sebuah pintu, pintu terbuat dari karung. Itu fungsinya untuk mengatur keluar masuknya air. Dan untuk terpal selama ini yang ada di video saya dan itu tempatnya di sini Dan fungsi terpal itu untuk menghalau lubang-lubang kecil yang diakibatkan oleh binatang Setelah contohnya seperti itu Dan oke terima kasih teman-teman itu penjelasan dari saya Lebih dan kurangnya kalau ada masih belum paham bisa tanya-tanya di kolom komentar oke terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh